Bagi kalian yang sudah mensupport channel ini, bang Mimin selalu mendoakan untuk kalian semuanya. Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan. Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini mendapatkan kebahagiaan lewat cedukan yang diunggah oleh Mbak Sandy Purnamasari, Allah. Potret kebersamaan dengan Lesnar Family saat menunaikan ibadah umroh. Kita selalu bangga dengan Leslar, dikelilingi oleh orang-orang baik. Alhamdulillah, apalagi Abang El yang selalu bikin salvok banget. Persahabatnya ekspresinya lucu, ekspresinya lagi menatap siapa nih? Persahabatnya, Masya Allah, sehat selalu untuk idola kesayangan. Mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan, dan semoga selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Kemudian juga bersahabat cedukan selanjutnya. Alhamdulillah kita mendapatkan kabar baik juga. Masya Allah, Papa Bi luar biasa kembali. Tentunya aktif, berbisnis, doakan. Mudah-mudahan apapun yang dilakukan oleh Papa Bilar hari ini. Selalu dimudahkan, selalu diberikan kelancaran. Momen ini pun dunggah kembali oleh akun Fatihya Lesla. Kalimat Caption pun dituliskan. Masya Allah. Semoga selalu dikelilingi Orang-orang yang baik dan tulus Amin Komentar pun tentunya banyak sekali komentar yang positif Di antaranya dari akun Iani82022 Semoga lancar Apapun yang dijalankan Masya Allah, begitu banyak doa yang diberikan Kita lihat juga komentar selanjutnya, bersahabat Dari akun BSG, DUDGG mengatakan Sukses terus Bang Bi, apapun itu bisnisnya Yang penting, semoga berkah Amin, Masya Allah Mudah-mudahan doa-doa baik dari kalian diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu SWT Semangat untuk Leslar Kita selalu menunggu kejutan dari Leslar Entertainment Selanjutnya, disimak juga di unggahan IG-nya Papa B3 Jam yang lalu mengunggah foto bersama Bang Rakes. Dan ada sebuah ucapan dari Papa Bilar, "Happy Birthday, Bro Rakes." Wow, doa terbaik persahabat, ya dari Papa Bilar untuk Bang Rakesh Masya Allah, sedang berulang tahun, hari ini mudah-mudahan sukses. Dan semoga silaturahmi dengan Leslar tetap terjaga dan terjalin dengan baik. Kemudian juga kita simak persahabat diunggahan MRB Clothing Line. Semakin gak sabar, menantikan kejutan, menantikan tentunya persahabat ya. Surprise yang akan disuguhkan oleh idola kesayangan bersama MRB Clothing Line. Ini produk yang akan diluncurkan juga, ini keren-keren banget. Insya Allah persahabat ya, kalau tidak ada kendala tanggal 20 Idola kesayangan kita bersama MRB Clothing Line akan meluncurkan produk dari MRB. Ini keren banget, ditunggu sekali untuk launching dari produknya MRB Clothing Line. Semangat terus dan doakan bisnis-bisnis Leslar selalu lancar dan sukses. Dan untuk berikutnya juga, perhatikan bersahabat ada informasi juga untuk semuanya dari salah satu, satu fanbase juga yakni Lesti Al Fatih underscore FC please jangan suka komen nyebut-nyebut nama idola di postingan yang tidak ada sangkut pautnya sama idola kita misal postingan si A nge-upload artis B tapi kalian komen nyebut-nyebut si C itu nggak etis banget jangan biasakan kayak gitu Persahabat. ya ada tentunya di akun 3D entertainment mengunggah video atau foto artis lain dan ada fans dari Leslar itu berkomentar tidak sesuai dengan foto persahabat. ya Kita simak nih ada contoh dari salah satu komentar persabathia yang diberikan. Ini udah beberapa contoh postingannya apa komennya apa. Nggak ada sangkut pautnya tuh, persahabat. Dan nggak perlu kalian minta pengakuan dari orang-orang. Mereka juga sudah tahu kemampuan dan pencapaian lesti tanpa kita keluar-keluar. Jadi hal-hal kayak gini, jangan terjadi lagi ya. Jangan malu-maluin idola. Selera tiap orang beda-beda. Nggak mesti harus sesuai selera kita. Jadi hargai yang suka si A atau si B. Di sini ada ada beberapa contoh nih, persahabat, Ya kita lihat uh, komentarnya begini bagus sih tapi suara Lesti tetap tak terkalahkan menurut aku tuh ini salah satu contoh persahabat ya jadi tidak boleh berkomentar seperti itu yang tidak ada sangkut pautnya dengan idola kesayangan kita semangat terus ya untuk warga konoha tunjukkan Lessa lovers itu fans yang baik dukung terus karya-karya Lesti Kecora maupun Rizky Milar Kemudian juga persahabat perhatikan ini ada momen spesial juga untuk kita semuanya. Ada video yang diunggah oleh fanbase nih persahabat ya ini video di akun TikToknya Papa B. Memperlihatkan persahabatnya, Bunda Lese, kejora Jorak dimanapun, tempat tetap, tetap latihan bernyanyi. Patut dicontoh nih istri gua rutin latihan dimanapun. Semoga cita-citamu sebagai penyanyi kesampaian ya, sayang. Masya Allah, ini video yang diunggah di TikToknya Papa Pilar. Suara Bunda Lese emang menggelegar banget, persahabatnya candu dan spektakuler sekali. Masya Allah. Doakan juga bersahabatnya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia, dan apapun yang dilakukan oleh kita semuanya dipermudah dan diperlancar. Kita selalu menunggu kejutan lain hingga kabar terbaru berikutnya. Tetap menantikan kabar bahagia dari Lesnar Family. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan terus memberikan info-info menarik dan plusnya kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Villar.